merindukan Abang L yang selalu menjadi penyemangat bagi Bunda dan kita semuanya semoga bersabat ti ya, BBL selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan Amin kita simak juga persabat di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Lesti Fatih video Bismillah kita kawal hari ini teman-teman semoga Bunda dan Fatih mendapatkan haknya tanpa intervensi manapun Hak hidup, hak bahagia, hak dicintai, hak dijauhkan dari marah bahaya, amin Mudah-mudahan bersahabat ya, Bunda Lesti mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya Berikutnya juga kita mendapatkan kabar dan info dari detik hot kemarin mengenai pemanggilan Rizky Bilar Yang akan tentunya dipanggil pekan depan, dua saksi Lesti Kejora akan jadi kunci laporan KDRT Disimak juga kalimat yang dituliskan oleh akun pecinta lestivati. Semoga semua menjadi terang beneran, dipermudah segalanya, agar mereka bisa memulai hidup yang baru. Amin. Mudah-mudahan, persahabat ya, ada tentunya kabar baik yang kita dapatkan di proses pemanggilan Rizky Bilar, dan semoga Rizky Bilar pun mengakuinya. Kita lihat juga slide kedua, persahabat ya. Di sini ada sebuah postingan, ini penjelasan langsung dari AKP Nurmadewi, persahabat, ya, mengenai pemanggilan Rizky Bilar. Di situ dikatakan, Iya, kami akan memanggil saudara Rizky guna pemeriksaan minggu depan. Ungkap pelaksana tugas PLT Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi kepada wartawan hari Sabtu kemarin. Bismillah, persahabat, ya. Mudah-mudahan. Idola kecangan kita... Tentunya terutama bunda lesti selalu diberikan kekuatan dan kesabaran. Amin. Berikutnya juga persahabat yang perhatikan di sini ada sebuah postingan yang tentunya membuat kita semakin penasaran. Siapkan mental kalian guys, live. Wow, kira-kira bakal ada live apa nih persahabat ya? Ini info langsung kita dapatkan dari akun fanbase pecinta lesti fati. Dan kita lihat juga kalimat yang dituliskan biar kasusnya terang benderang waktunya kapan kalian juga tahulah ya kan wow kira-kira kapan bersahabat kita simak di kalimat komentar yang diberikan di unggahan ini di antaranya ya dari akun instagram gayah rm disitu mengatakan di kalimat komentar tolong konfirmasi dong aku ingin tahu nah, kita lihat juga jawaban dari mamah venita besok diperiksa jam 10 ini info semalam yang kita dapatkan tersabat ya, bahwasannya Papa Bilar itu bakal live di Polres untuk memberikan keterangan jam 10 pagi hari ini dan kita lihat juga tersabat ya, tentunya ada jawaban dari akun Instagram Nukila disitu mengatakan juga fix besok Bukannya pekan depan? nih pertanyaan juga, persahabat. Dari mama Fendi itu juga menjawab, Iya, pekan depan tuh ya besok, kemarin polisinya juga ngomong hari Senin, katanya. Kita doakan saja, persahabat, ya. Kita pantengin terus kabar mengenai Bunda Lesti Kejora, mudah-mudahan ada tentunya terang benerang Dan mudah-mudahan Bunda Lesti pun mendapatkan keadilan. Dan kita lihat juga, persahabat, ya, di unggahan IG Lesti Fatih Chandu, di sini juga memposting sebuah kalimat Rehat dulu ya besok nonton live-nya Ini juga postingan semalam Dan besok hari ini Itu bakal ada live persahabat. Tentunya kita dibikin penasaran Dan pastinya kita selalu mengupdate Info-info mengenai Bunda Lesti Kejurah Dan kita lihat juga persahabat ya, Di gambar selanjutnya ada postingan dari Kak Karen Ini luar biasa banget persahabat Kak Karen di akun Instagram pribadinya mengunggah video bareng Bunda Lesti Kejurah Namun kita dibikin salvo Kalimat yang luar biasa dituliskan oleh Kak Karen Delano Karena sesungguhnya Kamulah bintangnya untuk dirimu sebagai perempuan Bintang untuk orang tuamu bintang untuk anakmu, dan bintang untuk banyak orang. Lekas pulih dan bangkit Lesti Kejora sayang, ada sesuatu yang jauh lebih baik dan besar buat dede. Rencana Tuhan indah buat dede, bebaskan dirimu, bersinarlah. Itulah persahabat kalimat yang luar biasa dituliskan di postingan Kak Karen Delano bersama Bunda Lesti Kejora. Selain Kak Karen Delano, bersahabatnya, bentuk dukungan dan support pun diberikan dari Eko Chandra. Di akun Instagram pribadinya, satu hari yang lalu memposting foto Bunda Lesti, Papa Vildan, dan Reza Zakaria. Kita lihat juga bersahabatnya bentuk support dari Eko Chandra. Di situ menuliskan sebuah kalimat. Dede Lesti Kejiora yang kuatnya sayang, kami semua ada untuk Dede. Masya Allah, kita semua selalu ada untuk Bunda Lesti. Semoga Bunda Lesti diberikan kesabaran kekuatan Tahan tentunya mendoakan yang terbaik ya Untuk kesembuhan Bunda Lesti Kejora Berikutnya persahabat disimak juga Ini ada sebuah postingan yang kita dapatkan juga dari akun fanbase Lesti alfatih Fatih persahabat ya Ini mengenai kabar Bunda Lesti Kejora Awalnya kayak apa sih lebay yang bilang kerongkongan Lesti geser setelah TV one up dengan keterangan dari salah satu petugas rumah sakit langsung nyesek Tuh persahabat ya plot twistnya kayak sengaja cekik supaya suara L rusak karena udah tahu karirnya bakal hancur Lesti juga nggak bisa nyanyi lagi katanya ini memang nyesek banget persahabat ya mengetahui dan tentunya kita mendengar bahwa Bunda Lesti kerongkongannya pun itu bergeser Kita merasa patah hati banget persahabatnya Dan tentunya kita kawal dukung Bunda Lesti Mudah-mudahan persahabatnya Bunda Lesti mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya Di kolom komentar pun tentunya banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan Dari akun Sarwinska mengatakan Ya, sama pikiran saya juga begitu Astagfirullahaladzim Semoga Lestiani diberi kesehatan seperti dulu lagi Amin Yuk persahabat yang mudah-mudahan Bunda Lesti secepatnya pulih Dan bangkit kembali Berikutnya disimak juga Ini ada sebuah postingan dari Abi Ramzi sebelumnya persahabat Ada sebuah kalimat yang dituliskan Lama-lama si konten bisa Buat kita bodoh loh Kok kepikiran ya? Bingung gua Itulah kalimat yang diposting oleh Ramzi. Ini menyindir vlog KDRT dari Im Wong. Menurut memang lagi banyak sekali prokontra dan pastinya banyak sekali warganet yang tidak menyukai isi vlog dari Im Wong. Ini mengenai KDRT apalagi sampai ngeprank Bapak polisi. Mudah-mudahan permasalahan ya tidak ada lagi orang-orang yang memanfaatkan mengenai musibah yang lagi dialami oleh Lesti dan Rizky Billar. Tetap strong untuk kita semuanya, dukung yang terbaik untuk Bunda Lesti Kejora. Kita juga masih menunggu cii hingga kabar terbaru mengenai kondisi Bunda Lesti. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, kabar menarik mengenai Bunda Lesti. Ini dulu informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih.